Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Karena yang menyerang luas puas itu kan kafir tu esra soro itu. Seri sedikit ngomentar. Siapa yang dukung ya jadi berani begini ya? jadi berani ya <laughs> kenapa kamu heran Yahya karena saya berani saya beritahu kamu untuk melawan orang-orang model seperti kamu model seperti uas yang tahunya menghina orang sama sekali tidak ada ketakutan sekuku hitam pun tidak ada Yahya saya beritahu kau ya apalagi model kau model kau seperti ini lebih baik saya mati daripada saya takut Yahya ya sekali lagi, kamu bukan siapa-siapa yang terlalu hebat sampai perlu ditakuti kamu aja merasa diri terlalu hebat tapi untuk menghadapi kamu sekali lagi tidak ada kegentaran sedikit pun Yahya supaya kau tahu itu dia tidak tahu, di dalam ada singa satu ah. ini singa juga sudah lama gak keluar kandang <laughs> Hei, begitu nih, Allah wakbar bubak buka Ya, kamu memang singa Yahya, singa yang hanya bisa mengaung ngaung saja tapi tidak bisa menggigit, kenapa? Karena singa ompong kamu itu Tapi sekarang tidak marah-marah lagi, saya tunggu kau Esra Sorow, saya tunggu kau, jangan kau lari, jangan kau lari Saya pasti lari Yahya, tapi bukan lari menjauh, lari maju hadapi kamu, ya, dan saya sudah lari maju menghadapi kamu ini sudah sejak dari 4-5 tahun yang lalu Tapi kamu di mana Yahya? Kamu memang benar-benar pengecut kok. ya <tuh> kalau laki-laki jangan cuma jago di medsos ngomong di medsos, kita orang islam tidak ada cuma begitu gitu orang islam itu terbuka berperang, tidak ada main belakang, tikam dari belakang itu nggak ada orang islam ha? berhadapan kau, jangan pakai lari Yahya, Yahya kalau saya hanya di medsos, saya tidak pernah menantang kamu dari 4-5 tahun lalu saya dari 4-5 tahun lalu sudah memberi tantangan kepada kamu di Surabaya kamu lari yang jago di medsos itu siapa Yahya? Bukankah itu kamu sendiri, sejak dari sekian tahun lalu kamu hanya berteriak, berteriak, berteriak, tapi tidak pernah muncul di dalam perdebatan. Empat atau lima tahun yang lalu, saat debat direncanakan di Surabaya, kamu menghilang dua minggu sebelum acaranya. Mau diselenggarakan di Lampung, kamu maki-maki dan acaranya batal. Lalu sekarang kamu berteriak-teriak di Medsos? Dan tanpa pernah mau menyelenggarakan acara debat sekalipun, tapi kamu menuduh orang berteriak-teriak atau jago di medsos, yang jago di medsos itu kau saja Yahya. Tapi temu darat saya yakin kamu tidak punya nyali untuk itu Yahya. Saya sendiri kau kumpul satu Indonesia. <laughs> tidak perlu satu Indonesia Yahya, saya seorang diri saja, sudah lebih dari cukup, bahkan mungkin hanya diperlukan seperempat saya untuk menghadapi otakmu itu Yahya. Ya, buktikan saja tidak usah terlalu banyak omong, buktikan saja. Di mana? Kan di Surabaya gagal. Sebenarnya di Surabaya tanggal 26 Oktober diselenggarakan oleh penyelenggaranya Abdullah Wasi'an Foundation. Gagal. Kenapa gagal? Karena mereka panitia lapor, Ustadz itu Esra itu terlalu berkoar-koar di medsos. Suk berkoar supaya polisi dengar, begitu kan? Nah, itu sama dengan orang kalau berkelahi, kalau suaranya lebih dulu besar berarti penakut itu. <laughs> Yahya, Yahya, kau tahu siapa yang menghubungi AWF? Saya Yahya, saya yang memberikan nomor HP kepada Pak Muriwali yang Tomatalu dan minta dia hubungi AWF untuk selenggarakan acara debat ya, Yahya. Lalu mengapa saya yang mau berusaha menggagalkannya? Justru kecurigaan besar pada kamu Yahya menjelang saat-saat mau debat itu, ya. Kamu berteriak ke sana kemari lalu bikin heboh, ya katanya, ini mau antar nyawa dan lain sebagainya. Kamu sengaja menciptakan suasana bahwa ini akan terjadi kekacauan besar Yahya. Dan dengan harapan supaya pemerintah atau kepolisian melihat hal itu dan membatalkan, siapa yang tidak tahu otak busukmu Yahya? Saya yang meminta AWF untuk menyelenggarakan, kamu silakan tanya, ya. Dan kalau saya yang meminta, artinya saya memang menginginkan terjadinya debat itu. Tapi sekarang sudah batal Pasti gara-gara ulah ya. Sudah jangan begitu, mulut besar itu stop Tunjukkan secara jantan berdebat Kalau kamu memang jago, kalau kamu memang bukan singa ompong Sekali lagi saya beri tantangan satu lawan satu Di tempat yang tertutup dan hanya disuting atau disiarkan langsung Dan banyak orang lihat saya serius dengan tantangan ini. Kalau memang kamu berani hubungi nomor HP saya. Ini nomor HP saya. Silakan kontak kapan saja dan mari kita atur jadwal. Nah, buktikan bahwa kamu bukan sekali lagi bukan singa ompong dan kamu bukan hanya jago di medsos saja, Yahya. Ya. Ayo Yahya, semangat Yahya. Ayo. Mari kita debat. Jangan hanya ribut tiap ya, hari, Yahya. Ya, tunjukkan bahwa kamu betul-betul laki-laki. Dan ingat, sebelum acara debat jangan lupa Buktikan bahwa kamu pernah tamat SMA Buktikan bahwa kamu pernah kuliah S1 Buktikan bahwa kamu pernah kuliah S2 Di Israel Buktikan bahwa kamu pernah kuliah S3 di Italia. Cara buktikan bagaimana Bahwa ijazahnya Yahya Kita betul-betul lihat Betul-betul kamu pernah sekolah tidak Atau kamu ini adalah orang putus sekolah Yahya Ya, Yang akhirnya memalsu ijazah-ijazahmu Ayo buktikan sebelum acara debat Gimana? Berani nggak? Sekali lagi Nih nomor HP Silahkan dihubungi Kapan saja Yahya Jangan pengecut Yahya Mari kita lihat Suriaya, ya kalau dengan juga Ustaz Oh saya takut kalau itu, tidak ya. berani saya. Kapan di mana kemudian? Eh... jadi, saya takut pak kalau itu. Nah yang pertama aja saya mau... Namun demikian mendekati hari pelaksanaan perhatikan baik-baik. Mendekati hari pelaksanaan 26 Oktober, ya. Mendekati hari pelaksanaan pihak Ustaz. Yahya Waloni sangat sulit dihubungi. Nah, sangat sulit dihubungi ini penyakit lama Yahya. Ya, sangat sulit dihubungi, baik lewat WA, SMS, dan telepon di kedua nomor beliau yang dimiliki oleh AWF. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konfirmasi kehadirannya. Ikhtiar terakhir. Adalah dengan mendatangi Ustadz Yahya Waloni pada acara safari dakwah di Masjid Nurul Iman Jalan Kalijudan, Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2019. Tetapi lewat panitia yang bernama Tono disampaikan kepada kami bahwa beliau tidak berkenan ditemui oleh pihak AWF. Shalom saudara saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Sejak kemarin, bahkan sampai hari ini, ada banyak orang yang mengirim WA, SMS, telepon, bertanya kepada saya terkait dengan rencana debat saya lawan Yahya Waloni yang seharusnya dilakukan hari ini. Nah, sebenarnya memang hari ini seharusnya ada debat antara saya lawan Yahya Waloni. Sayangnya, debat itu harus... Dibatalkan atau tidak terjadi Mengapa? Nah sebelum itu mungkin saya perlu jelaskan bahwa Ada satu uh, gambar atau picture yang Sudah menyebar sejak dari satu bulan uh, Yang telah lewat itu Soal rencana debat saya dengan Yahya Waloni di TV One Yang katanya jam 9 atau jam 10 pagi ini Ya ini adalah gambar atau picture yang beredar itu nah saya mau pastikan bahwa sebenarnya itu adalah berita hoax saya sendiri tidak pernah mendapatkan konfirmasi dari pihak TV One tentang acara debat itu sebenarnya yang akan terlaksana hari ini itu adalah debat saya melawan Yahya dalam lingkup yang lebih kecil tidak dipublikasikan tetapi hanya saya melawan Yahya dan itu akan di syuting atau di live streaming sehingga semua Orang bisa menonton videonya atau live streamingnya Tanpa hadir di dalam perdebatan tersebut Dan acara itu, itu diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Harusnya hari ini Tapi sayang, acara hari ini harus batal atau harus tidak terjadi Panitia telah menarik diri Kenapa panitia telah menarik diri? Karena rupanya Yahya Waluni itu ya saya katakanlah pengecut Penyakit lamanya itu kambuh, di mana setiap kali mau perdebatan hampir atau menjelang waktu perdebatan selalu dia bikin ulah dan akhirnya tidak terjadi. Kali ini, menurut informasi dari AWF adalah bahwa dia sudah mulai sulit dihubungi, SMS, WA, telepon pun tidak pernah diangkat. Bahkan panitia dari AWF itu mendatangi Yahya Waludi dalam salah satu acaranya di Surabaya Safari Dakwah. Tapi lagi-lagi dia menolak untuk bertemu dengan pihak AWF, dan akibatnya adalah AWF mengundurkan diri. Sekarang, saya akan membacakan buat saudara WA langsung dari AWF, Abdullah Wasian Foundation. Nah, begini WA-nya ya: berkaitan dengan acara dialog lintas agama, seperti disampaikan pihak AWF kepada kedua belah pihak, narasumber dari Kristen, Pendeta Estrasoro dan Pendeta Muri Walianto serta pihak Islam Ustadz Yahya Waloni pada awalnya disepakati secara WA dan lisan atau telepon dialog rencananya akan diselenggarakan secara terbuka yang akan difasilitasi oleh AWF dalam perjalanannya rencana tersebut tidak diperbolehkan oleh beberapa pihak di lingkungan Pemkab Sidoarjo maka langkah selanjutnya pihak AWF mengusulkan untuk dilaksanakan secara tertutup Hal ini telah disampaikan kepada kedua pihak narasumber. Pihak Kristen menyetujui acara tersebut. Perhatikan, saudara, ya. pihak Kristen menyetujui acara tersebut, dan pada awalnya pihak Islam, yakni Ustadz Yahya Waloni, juga bersedia. Pada awalnya juga bersedia. Yang disampaikan secara lisan atau bertelpon, secara intensif pihak AWF mempersiapkan acara tersebut. Dan tetap berkoordinasi dengan narasumber. Namun demikian, mendekati hari pelaksanaan, perhatikan baik-baik. Mendekati hari pelaksanaan 26 Oktober, ya. Mendekati hari pelaksanaan pihak Ustadz Yahya Waloni, sangat sulit dihubungi. Nah, sangat sulit dihubungi, ini penyakit lama Yahya, ya. Sangat sulit dihubungi, baik lewat WA.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 Disampaikan kepada kami bahwa beliau tidak berkenan ditemui oleh pihak AWF Wah Dengan tidak adanya kepastian dari Ustaz Waloni Maka AWF memutuskan untuk menarik diri sebagai calon penyelenggara dialog tersebut Demikian yang bisa kami sampaikan Semoga menjadi maklum dan terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya Jadi Sebenarnya memang hari ini ada debat Tapi banyak orang harus kecewa Saya pun harus kecewa Karena Yahya ternyata tidak lebih daripada Pengecut dan anjing yang hanya menggonggong saja Atau bahkan singa yang mengaum dengan keras Tapi sebenarnya dia cuma singa ompol. Nah itu saja klarifikasi dan penjelasan saya. Semoga ini memperjelas dan banyak saudara tidak lagi bertanya-tanya soal rencana debat hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Ada ya. oh, saya takut kalau itu ya. tidak berani saya. Kapan dan Enggak jadi saya takut pak kalau itu. Enggak yang pertama aja saya mau jawab dulu. Apa yang apa konteks fakta yang membuat orang bisa menyembah, menyembah dia, menyembah untuk nama Yesus itu, mengucapkan nama Yesus itu dari makanan, dari ucapan hari-hari, bahkan kalau kita umpama kaget, Allahu akbar. Kalau dia tidak, darah Yesus <laughs> itu karena darah Yesus tadi itu saya bilang dia mati, darahnya menebus dosa-dosa manusia, jadi otaknya itu dicuci untuk menutupi kebohongan teori ajaran mereka palsu kitabnya palsu maka dijadikan orang seolah-olah tersiksa disalib lalu untuk meruntuhkan psikologis orang Kristen supaya sujud fanatis terhadap ketuhanan ya Yesus jadi penyaliban itu enggak pernah terjadi di Israel pun gak ada itu bohong karena kalau betul berarti orang Israel agamanya Kristen itu sudah ya saya kira, Jadi dalam ucapan Tutur kata Terkait dengan Si kafir itu Debat itu sebenarnya Diselenggarakan oleh Abdullah Wasian Foundation Surabaya Gagal Ada WA ke saya Karena Esra berkoar-koar Di Medsos Akhirnya batal Nah Ada pun yang beredar Di luar-luar itu Itu buatan Esra sendiri Dia buat sendiri Seolah-olah Debat di TV One Bapak jangan tanya ke saya Harusnya tanya ke TV TV One ini kapir, ini tahun 2007 Esra ini. Begini-begini, gereja itu saya jelaskan dari atas dulu. Gereja itu pimpinannya, kalau kita MUI kan, kalau dia bukan MUI, PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. PGI itu ketuanya itu profesor doktor. Kalau dia yang ngomong, kalau dia yang bicara, akan ada debat. Yahya Waloni ini begini-begini-begini, nah itu perlu dipertimbangkan oleh jemaah. Tapi ini kan belum tahu, ini ini pendeta atau bukan. Karena setiap dia pidato gak ada jamaah begini. Bapak belum tahu nih permainan Kristen. IT, informasi ilmu tel, apa, informasi telekomunikasi, handphone ini, itu mereka yang kuasai, salibis. Bahkan tipi-tipi swasta pun milik orang-orang kak Jadi sengaja dia lempar ke publik itu. Sementara saya tidak tahu, makanya kalau jamaah saya tanya, saya bingung. Kalau betul terjadi debat di TVOne, pasti TVOne menelpon saya. Makanya bapak-bapak lihat, saya sudah jengkel, saya rekam di tahajud itu dan saya viralkan. Karena saya buta soal begini, handphone, tidak tahu saya viralkan. Saya suruh remaja masjid, viralkan. Bahwa saya tidak menantang hanya Isra. semua satu pendeta di Indonesia. Adakah balasan dari komentar saya itu? saya minta bukan di TV One, bukan juga di Surabaya kan sudah gagal karena mulutnya berkuar-kuar akhirnya tercium oleh BK badan kemunafikan umat beragama itu nah karena di situ kan terkumpul munafik-munafik semua biar ada di sini tidak peduli saya BKUG itu itu kan badan kemunafikan umat beragama jadi dia baku puji itu agamanya betul di belakang-belakang dia baku jelek munafiknya itu Lebih hmm, baik, baik, orang kafir pun kalau bilang agamanya lebih betul dari agama Islam bagus dia walaupun kafir tapi Ju jujur yang kurang ajar ini yang beragama Islam tapi mengaku agamanya sama dengan kafir itu kah.